apa kabar semuanya semoga selalu tetap sehat dan tetap produktif di masa pandemi ini perkenalkan kami dari tim PCMK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan judul pupuk cerdas ampas tahu solusi lingkungan hijau ini memberikan tutorial mengenai tata cara pembuatan atau proses dari pembuatan pupuk organik ampas tahu dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak 1 meter dan tetap mencuci tangan atau memakai memakai hand sanitizer, dan juga memakai masker dan memakai, memakai facial. Langsung saja ke tutorialnya. Sebelumnya, kami akan menjelaskan tentang alat bahan yang diperlukan. Yang pertama yaitu ada pupuk organik siapa pakai atau kaskin, dan yang kedua ada ampas tahunya, yang ketiga ada sarung tangan, Kemudian ada timbangan digital, ada muasa, ada gelas ukur, ada empat air dan ember atau bak. Kemudian yang terakhir ada terpal atau dan juga atau plastik dan juga pengikatnya baik itu tali rafia maupun karet. Langsung saja ke tutorial pembuatannya. Yang pertama adalah jangan lupa memakai sarung tangan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah campurkan pupuk organik siap pakai Masukkan ke dalam bak Ataupun ember Dan pupuk organik siap pakai Yang kami digunakan di sini adalah Pupuk dari kacing atau kotoran cacing Dan bisa juga menggunakan pupuk organik siap pakai Yang lainnya, baik itu dari kotoran hewan Maupun dari limbah sayur, maupun buah buahan Kemudian Yang kedua adalah Pupuk, orga, pupuk dari ini ampas-pastinya dan untuk ini ukurannya, perlu perlu diketahui bahwa ini adalah untuk takaran 1 kg, jadi 500 gram ampas tahu dan 500 gram dari pupuk organik siapakanya. Kemudian setelah dicampur, diaduk hingga rata. Dan untuk tampilannya, warnanya hitam dan putih, teksturnya seperti ini. Kemudian, dari satu sendok molase yang sudah ditambahkan dengan air, dan dimasukkan ke dalam gelas ukur, dan diukur sebanyak 5 ml molase. memilih olasel kemudian ditambahkan dengan em4 banyak lima min juga kemudian dicampurkan ke dalam olasel yang sudah ditambahkan dengan air kemudian diaduk dan dimasukkan ke dalam campuran dari ampas tahu dan pastinya tadi dan diaduk hingga rata lagi. Kemudian setelah itu ditambahkan dengan air sebanyak kurang lebih 100 sampai 125 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam campurannya Dan diaduk lagi hingga rata Dan setelah jadinya seperti ini kurang lebih Sekarang tinggal ke proses untuk pengomposannya Dengan cara dikutuk dengan kertal atau plastik Sesuai dengan alat yang digunakan Karena ini memakai ember jadi cukup menggunakan plastik dan ditambahkan dengan pengikat hingga dia itu tidak ada udara yang masuk dan dibiarkan kurang lebih 1-2 minggu untuk proses pengumpasannya dan agar rata bisa juga setiap minggunya diaduk 2-3 kali untuk proses pengumpasannya seperti ini sekian tutorial proses pembuatan buku organik minta dari kelompok kami salam kreatif Ampa selalu si cerdik, punggung hijau.